Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan seperti biasa aku bakal sharing ke kalian tips edukasi seputar program kehamilan so buat kalian yang baru aja ngeklik video ini thank you banget semoga aja bermanfaat ya dan aku di sini channel aku ngebahas tentang semua seputar program kehamilan kalian sebagai pejuang garis 2 juga selamat datang semoga bermanfaat untuk edukasi kalian juga supaya kalian ada gambaran gitu ketika kalian menjalani program kehamilan atau ETR kalian kayak gitu so ya yeah, sesuai judul, sesuai judul hari ini uh, siapa diantara kalian yang pernah banget ngalamin tespeknya tuh positif tapi ternyata nggak hamil pas ke dokter bilang dokter ternyata kamu nggak hamil nah kenapa nih gitu kan kalian penasaran nggak sih? nah di sini aku bakal bantu kalian karena aku juga pernah ngalamin kayak gini Nah sebelum ke topiknya, aku pengen cerita sedikit karena pernah aku tuh pernah telatnya itu sekitar satu bulanan dan akhirnya aku mikirnya nih hamil gitu kan dan akhirnya aku test pack ternyata test packnya itu samar dan aku nggak sadar kalau aku tuh udah sedang ngalamin kehamilan karena di masa-masa itu tuh per, jadi nggak enak mual-mual dan kepala rasanya pusing banget ya kan Nah apalagi buat kalian yang udah tahu atau pernah ngalamin yang namanya hamil Pasti kalian tahulah, gejala tanda dan gejalanya itu kayak mana. Otomatis, pasti haidnya itu terhenti, kepala pusing, mual, muntah, dan segala macamnya itu pasti bakal timbul karena pengaruh hormon tadi ternyata setelah beberapa minggu itu setelah empat minggu tadi itu ternyata aku nge hang height lagi kayak gitu dan haidnya itu banyak banget dan aku nggak sadar karena itu pertama kalinya ya kan biasanya haidnya itu normal-normal aja dari hal itu aku tuh jadi kayak takut banget uh, takut kalau misalnya pun aku hamil nanti bakal nggak sehat dan segala macamnya. Karena aku itu galau banget, akhirnya aku cari tahu dong kenapa masalahnya itu. Dan sekarang aku dapat referensi dari neoclinic.com diagnosis infertility. Jadi di sini tuh mereka ngejelasin apa sih gitu kan penyebabnya, penyebab terjadinya hasil tes begitu itu positif, tetapi nggak hamil. So kita langsung aja ke pembahasan ini tuh menimbulkan banyak pertanyaan so, benar ini tuh keguguran terjadi tanpa kita sadari Nah jawabannya itu ternyata benar iya Itu tuh bisa kemungkinan terjadi karena kamu tuh sedang keguguran Ini tuh terjadi kalau misalnya kalian itu um, melakukan hubungannya secara aktif Tanpa kontrasepsi dan sebagainya Dan tanpa disadari bahwa kalian itu di masa itu kalian sedang mengalami kehamilan tapi tanpa kalian sadari, sadar nggak sadar bahwa kita itu udah ngalamin gejala-gejala yang aku sebutin tadi, gejala-gejala kehamilan gitu. Kita ketahui bahwa kehamilan itu sangat rumit, dimana beberapa proses yang bakal kita lewati. Karena itu tuh banyak banget prosesnya, dari pembuahan, pelengketan implantasi, tahu penempelan embrio di rahim, gitu kan. Itu disebut juga dengan fase awal kehamilan, yang melatar belakangi kehamilan kimiawi. Atau disebut juga dengan Chemical Pregnancy Kehamilan kimia itu adalah dimana Keguguran, fase keguguran yang sangat awal banget Di fase kehamilan Ketika sel dibuahi Tapi sayangnya Pembuahan tadi itu enggak menempel secara permanen Di rahim Jadi Biasanya terjadi sekitar minggu keempat Setelah kalian menstruasi karena calon janin tadi itu nggak nempel terlalu kuat di rahim sehingga bisa menyebabkan terjadinya keguguran hamilan ini sendiri tuh kadang nggak kalian sadari karena uh, biasanya belum terlambat haid juga udah terjadinya kehamilan nah makanya untuk mengetahui itu kalian harus tes pack kayak gitu kalau misalnya tes speknya positif maupun garis duanya itu samar atau enggak itu sudah menandakan bahwa kalian sedang mengalami kehamilan karena sudah ada kandungan HCG yang ada di dalam seni kalian nah apa sih penyebab kehamilan kimiawi ini yuk kita langsung bahas kehamilan kimiawi ini disebut juga dengan keguguran yang awal pada pembuahan sehingga terjadinya keguguran dan keguguran kimiawi ini disebabkan karena adanya kelainan kromosom sehingga menimbulkan terjadinya keguguran, biasanya nih di awal kehamilan itu, gimana setelah pembuahan ini, sel sperma dan sel telur biasanya Digabungkan menjadi satu sehingga terjadinya dari pria itu mengumpulkan 23 kromosom dan dari sel perempuannya itu terdapat 46 kromosom. Zygote mulai tumbuh dan berkembang melalui pembelahan sel yang cepat hingga berkembang menjadi blastokista lalu menempel di dinding rahim. Nah kalau misalnya kromosom itu memiliki kelainan maka terjadilah keguguran sehingga zygote tadi akan menjadi luruh kembali sehingga tidak berhasil menjadi seorang janin, kayak gitu. Nah, sementara di kehamilan kimia ini tuh, karena dari misalnya sel sperma itu harusnya 23, tapi dia tidak memenuhi sampai 23, misalnya cuma 10, 15, dan sebagainya kurang dari 23. Dan begitu juga, kalau misalnya dari perempuan itu harusnya 46 kromosom, ternyata kurang dari itu, atau bahkan kelebihan, itu tuh menandakan bahwa ketidakseimbangannya kromosom sehingga menyebabkan terjadinya keguguran karena tidak karena itu tidak kuat kayak gitu loh nggak akurat atau nggak permanen nempelnya di rahim. Itulah alasan kenapa terjadinya keguguran dini pada saat awal kehamilan tanpa kalian sadari ini aku bakal bacain beberapa faktor yang bisa beresiko meningkatkan resiko keguguran dini dimana berusia di atas 35 tahun atau lebih untuk perempuannya ya terus gangguan pembekuan yang tidak diobati Nah kalau misalnya kalian punya penyakit ini emang agak susah karena kalau misalnya awal kehamilan itu pasnya dari bekuan darah dulu kayak gitu loh dari kromosom itu dari bekuan darah setelah itu berkembang-berkembang menjadi otak dan menjadilah struktur dari organ manusia kayak gitu Terus kondisi tiroid yang tidak diobati, kondisi medis lainnya seperti diabetes yang tidak terkontrol, makanya tadi kalau saya bagi kalian PCOS, usahain kalian bisa mengatasi resistensi gula kalian uh, itu menggunakan obat metformin ataupun apalah itu dari dokter yang pastinya harus ada resep dokter. So terus infeksi seperti klamidia atau sifilis ini tuh penyakit kelamin dimana kalian kalau misalnya ada yang ngalamin ini na'udzubillah semoga aja cepat sembuh dan bisa melakukan program kehamilan kemudian lapisan rahim yang tidak memadai bisa jadi karena lapisan rahimnya itu tipis ataupun tebal itu tuh bisa mengganggu juga untuk mendapatkan kehamilan kayak gitu so itu aja informasi dari aku hari ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya dukung terus channel youtube aku supaya semakin berkembang, supaya aku rajin juga sharing ke kalian, karena penting banget buat kita para pejuang lari dua mengetahui hal-hal kayak gini, supaya kita juga paham kalau misalnya ke dokter, kita jadi gak ngambang, karena kita juga udah punya gambaran-gambaran gitu so, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan dukung terus channel ini ya guys, so, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye